Oke guys, baiknya bersama gua Wirman di channel kita sekarang lagi mau main trade Ya udah lama banget gua mau main trade. Di sini udah ada hero baru Trace gua tapi masih tier platinum satu. Aduh, langsung aja deh kita cari solo. Ya, gue kasih lihat cara main Trace yang bener dan baik. <laughs> Hero Trash itu termasuk dulu hero yang gue pake sering banget ya guys itu nomor satu yang gue paling sering pake sih champion support paling lengkap kalau menurut skill untuk engage nya ada desain guys nya ada buat kabur uh, teman ada positioning ada banyak deh terlalu lengkap dia Untung nggak bisa nge thresh kalau bisa ngeheal juga ngisi mana gitu ya kan uh, pusing pala langsung ah, lah nggak pakai lama anjing, bukan amumu sorry thresh nah biasanya thresh itu sebenarnya antara ignite sama excels guys cuma tau kenapa mungkin karena di thresh adc nya banyak yang pake barrier kita jadi harus pakai heal. Kalau soal item sih gampang sih paling ya, ZK terus habis itu apa Nightfall yang sini? Aduh gue lupa nightfallnya nya Walter. <laughs> habis itu ya barrier apa namanya? item uh, sepatunya tuh Solari ah. gitu. bisa mau oh ada Malphite lagi dia bisa engage lebih gila dibanding kita sebenarnya guys ya. Kita bisa counter engage kalau dia ulti terus kita Pokoknya harus jaga positioning aja sih, jangan sampai kita kena ulti Atau siap-siap flash kalau malpid udah deket kita gitu Tangan lo di-flash Nah yes, segitu, sudah masuk ke dalam gamenya Sekarang kita lawannya adalah Oh Panteon Eh, ya Jadi malpid support ternyata Nah kalau di PC, biasanya kita ambil E duluan E itu maksudnya yang fly nih skill 3 fly itu skillnya dia tuh bisa Apa namanya, ngedorong lah ya bahasanya ngedorong Atau nge knock up juga sih bisa Jatuhnya, musuh bisa ke sebelah sana atau ke sebelah kita gitu, biar ketarik dikit gitu Terus ada skill satunya yang kayak hook tapi bukan kayak blitzcrank ya beda Hook nya tuh bisa bikin kita ke sana juga kalau dipencet sekali lagi Bisa juga nggak sih, jadi kombonya ya Q, terus kalau kena Q lagi, baru E, baru pukul pukul pukul Atau cicil aja nanti gitu, pakai Q, cicil cicil cicil Terus kalau misalnya dia mat, uh, ada creep mati, itu tuh kayak ada, tadi yang gua ambil tuh soul Soul itu tuh nambah armor kita, jadi dia tuh enggak ada armor per hairball gitu loh Adanya armor per soul, jadi makin banyak soul kita makin armorkernya makin gede Ya bedalah, uh, mungkin beda ya Walter sama PC, gue belum baca-baca banget juga sih Mungkin terang lebih seperti itu, kayak gini nih Anjing nggak kena, <laughs> sialan Eh, kita ambil tiga tiga aja, gue niatnya ambil dua nah, dua. Cooldown-nya cukup lama nih untuk yang skill satu, makanya harus pikir pikir kalau untuk mau ngelarin skillnya. Aduh. sayangnya sih boleh juga sih, ada mes nya sih lumayan. Uh, terus sebelat masuk, tim kita juga lumayan hebat ternyata. ini kan kecicil-cicil jeleknya trash tuh kalau lawan di lane tuh yang nyicil-nyicil aja lah, gua heal aja sayang ga kepake nanti sial ga kena juga anjing. ga kena juga anjing. waduh lagi cupu nih gua ditarikan gua lagi cupu ajing tenang tenang tenang ya masih pemanasan, masih pemanasan. balik dulu balik dulu wakasuks kita lagi mau di infect sama selisin janggalnya ya tenang tenang Ye. Yeah dia loncat kenain apa aja nah kayak gitu guys terus kita bisa masuk lagi terus kita bisa play, Anjing nggak pernah pun itu tidak Aji dia flash lagi terus kayaknya kalau misalnya terus terlalu guna di lane gara-gara ke counter kayak gini kayak harus jalan-jalan deh, cuma tengahnya Timoan Nah, Mengikutinya, dia bikin cage gitu. Oh shit, ada lisi juga. 4, tiga, dua, satu, heal. dua, heal, heal, heal, dua, dua, dua, agak telat sih. dua, dua, mati. Katarina juga lagi dateng. Hmm, mati lu Katarina anjing. Wah dua, mati. Wah, si Katarina enggak ya mati loh. Oh, ada ada Timo, Timo, Timo. Let's go Timo. Wah, goblok. Kita diempatin anjing, anjing padahal gue pikir mati tuh Katarina. Dia lagi ulti gue cancel pakai skill 1. Tapi ternyata belum berhasil, belum cukup. Aduh, Timonya melawan berapa orang tuh. Aduh. Ayo, Timo. Nice. -o. Nice. -o ada, langsung berbalik let's go langsung-langsung plating-plating turret satu biar dapat gue oh ini apa nih nama, nama itemnya tuh lupa gue anjir kayak naif ko tuh yang warna hijau pokoknya yang bisa bagi damage sama temen lah eh sorry gue jalan ke mid anjir let's go kita jalan-jalan jalan-jalan sore tunggu gue sebentar masalahnya ayo Gue pikir kalau magis ya, Wah Telat telat telat Telat telat oh tidak, tidak, tidak, ampun, ampun <gulit> ups aris hampir mati ya, jing wow, the bait is real, yang <gulit> aku oh tidak, awal tenang, go shield tenang, go fly tenang, go Q Gak kena semua, anjing kaburah, darah darah darah <gulit> darah Timo ayo, semuanya habisin Wow, the jamur of Timo is Let's go Let's go Wah, mantap mantap Disini kita bikin solari ya Jadi udah protector's foe tadi ya Prote Protector's foe Ayo nih, 15. Let's go, akses gua nambah dua juga Battle tadi lumayan bagus artinya Kita harus kibirap Pertahankan Wow bisa kayak gitu guys bisa lewatin tembok juga, ya sama kayak blitz keren lah. bedanya adalah mekanik setelah kenanya panik panik panik. hmm, kena balik dulu 10 detik, eh gak usah nih, naga naga naga naga naga. ambil lenter guys, lenter tuh bisa diambil nanti ada tombolnya ya. Guys jadi jangan sia-siakan lentar yang sudah diberikan kebiasaan nanti itu orang aduh, aduh, 3 2 1 siap. Semua pada hati-hati yang mampuk gue ini lumayan lumayan hmm mampus lu lanji ngelisi gak bisa kemana-mana aduh gua pengonti kesini kan ada musuh okay. Let's go, let's go, let's go Hmm, mau anjing Nice, oh. so ini contoh main teras yang Tidak terlalu bagus sih guys <laughs> Tapi ya lumayan lah, tidak membuat Beban gitu loh, minimal tuh mainnya kayak gini Oh iya, soal bisa diambil juga pakai nih, lantern ya. Jadi lanternnya ditaruh di tempat soal itu Jatuh gitu, nanti soalnya masuk ke lantern Jadi kalau kejauhan gitu Misalnya soalnya lo bisa Taruh di sana. Oh, ya lenternya juga selain bisa men- kalau teman mencet terus dia ke sana, selain itu gitu ya fungsi positioning dari teman bisa juga ngasih shield, Jadi lumayan tuh. Nih misalnya. Nah, tuh dia ngambil tuh. Hmm, lumayan mantap. Aduh, dia pakai ini anjir. Pix Silver. Oke enggak. Guanya aja yang nggak tahu timing queue-nya nggak kelar kapan ini Tenang, gue heal, gue pilih gue play. Semuanya ini juga ini apain nih apa ini? Aduh, masa kena. enak Iya, satu, Jalan Enam, lima, empat, tiga, dua, satu, oh, boy disini disini, gak ada yang mau ambil disini, gak ada yang mau ambil ini tidak gak boleh die begitu sih memang ya. terlalu terburu-buru, terlalu ingin nge-kill so sorry guys eh, tapi so far so good lah ya, DC kita belum, eh apa namanya, mate kita, stock kita belum mati jungle belum mati mau pakai solar ya tadi ya uh gila, jamur gak banget lari timo oh ya, gua ada yang lupa buka kasih anjir bar di bawahnya tuh yang kuning, itu nambah itu tuh pasif, jadi kalau misalnya nge nanti kalau udah merah gini, udah misalnya lebih nih nah. tuh, udah misalnya lebih eh. eh, gak kenal ini eh, anjir eh. ayo kasi-ks oh ada lisin sebelah sana, lagi gelut kita jaga nih, kita jaga uh, No no you going nowhere Pantheon, you going nowhere, Aduh ini lagi, wah siang gak kena aja Hampir montek hmm, kena Katarina cuman gak ada yang masuk udah gak apa-apa hmm kena lagi tulisin anjing coba ada yang bisa dari dari jarak jauh ngademis demis kayak zoe gitu kan mati deh ambil entar gue bisa nggak wah oh, lagi bisa pusat pusat kalo bos kalo bos wah mati dong gua. Ayah, ayah, gua. tuh ini naik pada mana tungguin gue aduh ya aku kan kita enggak ada perang loh tadi kita di sana enggak perang Mati mati Oh mati uh, Ah mam Oh di flash kesan oh, Mati nanti yo sorot yo Bis itu ini, Katarina di bawah aja, Katarina di bawah ini ya. Baron, Baron, Baron. Enggak oh, nggak jadi nggak jadi, kalem kalem kalem. Kita secure daerah janggal Baron aja. Hati-hati, hati-hati Barun sih, iya dari tadi, dari tadi bos, semuanya lagi pada ngepush. nya, jadi ya lumayan. Ini ada, ada izin gua, tinggal cue-in kena nih. Di jaga timun lagi. Oh, siap Gak apa? Oh, masuk, masuk, masuk. Hai, hai, ayo hai, bunuh, bunuh. Nah. Timo harus dibantu. Timo aja, <laughs> mantap. Kalian bisa belajar predik-predik nanti guys. Jadi kayak Israel atau siapa yang bisa loncat loncat tuh predik dia loncat ke mana? Di Uh, lihat oh, nggak? Nice. One more victory we promote to the next year. Siap. Gila, ah, lu lawan terus gua anjing. Le, mantap. Terus gitu dulu konten kali ini. Walter ya udah lama kita nggak main. Uh, untung udah masih jago ya. Soalnya terasa juga udah hero hafalan gue dari dulu, jadi ya nggak terlalu banyak e, pemanasannya lah ibaratnya gitu ya Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya, langsung aja like, comment, dan subscribe video gue Jangan lupa juga untuk komen mau pakai hero apa ya, apakah gue harus beli brand dan jadi brand support, nanti tinggal kasih tahu aja ya Gue Wyrman, keep reviewing headbanding, cabut dulu, x Forever, jangan lupa beli sekarang full official Let's go!